kita lihat nih aksi lucunya Al-Fatih yang begitu bikin bangga anti ankel ya. Ketika Al-Fatih persahabatnya mau ke kamar bunda, BBL, ini ngetuk pintu dulu nih persahabatnya. Ini pinter banget nih anak, Masya Allah. Bikin kita bangga aja nih Masya Allah. Nah, saya selalu ya, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan menjadi anak yang saleh. Amin. Begitu banyak komentar positif diberikan Di antaranya dari akun Sendal Putih Bilar Disitu dikatakan Masya Allah Abang pintar banget Mau masuk kamar bunda Ketuk pintu dulu ya nak Nanti jadi ikutan bangga Semua bangga persahabatnya Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain Dari akun Instagram Priorit Nugroho, satu mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, bangga banget, Min. Sekecil itu sudah tahu mau masuk kamar, bunda ketuk pintu, berarti papa bundanya bagus mendidik dan mencontohkannya. Masya Allah, ini anak sopan banget, terus kecerdasan kesopanan." Itu nurun banget dari papa sama bundanya Eti tuh terjaga dengan baik Nurun ke anaknya Masya Allah al mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Amin Kemudian juga perselabat berikutnya kita lihat nih Lagi viral banget di tiktok gayanya al Yang bener-bener persis banget dengan gayanya papanya prasahaban. Tingkah abang El ternyata persis bapaknya nih Ini lagi viral banget ya di tiktok Aduh ada aja persahabat ya Kelakuan yang bikin ngakak nih Aksi lucunya Al-Fatih Niru banget sama papapnya Ini bener-bener sama persahabat ya Lucu banget ya tingkahnya al -Fatih Sama papanya ini memang luar biasa dua 12 banget Mudah-mudahan sehat pokoknya untuk Leslar Valley Semoga selalu memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha Kemudian juga bersama selanjutnya kita lihat di postingan Prestige Promotion Yang mengunggah tentunya kejutan juga untuk kita semuanya Bakal diadakan persahabat ya tentunya acara konser Ahmad Dhani Yang akan tentunya dimeriahkan oleh banyak artis diantaranya dari Ardito Pramono ini sebagai guest star persahabat ya dan selanjutnya yang bikin kita penasaran ini postingan fotonya persahabat ya ini persis banget dengan seorang Lesti. Siapa ini? pertanyaan persahabat ya Ini menjadi guest star di acara konser Ahmad Dhani kita lihat persoda kalimat caption yang ditulis yes tebakan kalian benar edisional gue star dalam konser 51 tahun kerajaan cinta ahmadani adalah ardi topramono bisakah kalian tebak siapa gue star selanjutnya yang akan kami reveal jawab di kolom komentar ya saksikan konser 51 tahun kerajaan cinta ahmadani pada tanggal 28 mei 2023 yang akan diselenggarakan di Istora senayan gbk Pembelian tiket dapat dibeli secara online melalui loket.com, dewatiket.id, bostix, dan tiket.com bersahabat ya. Komentar begitu banyak nama lesti ditulis, lesti kejora, lesti kejora, lesti kejora, katanya tuh, wow, apa mungkin gundal lesti kejora akan tampil di acara konser Ahmad Dhani? Wow, ini kejutan banget untuk warga Kono Bismillah kalau dilihat dari tentunya gambarnya persahabat ya memang betul mirip banget dengan Bunda Lesti mudah-mudahan saja ada kabar baik yang kita dapatkan kembali bersinarnya sang kecewa kemudian juga persahabat berikutnya kita mau di postingannya Igun Sudarmono kali ini Kak Igun juga persahabat menginformasikan 16 chat music indo tanggal lima Mei hari ini persahabatnya yang bikin bangga lagu Lesti selalu masuk persahabatnya di 16 chart Music Indo di urutan ke 17 lagu insan biasa Lesti Kejora emang selalu bikin bangga Bunda el dengan lagu insan biasa yang selalu menjadi lagu andalan lagu fenomenal Masya Allah mudah-mudahan terus berkarya untuk sang Kejora kita Berikutnya kita lihat juga di story Papa B 2 jam yang lalu, mengunggah potret saat main bola bersama tim Toba Boys, diresmikan juga oleh Papa B, persahabatnya bahwasannya Papa B sudah kembali bergabung dengan Toba Boys, I'm back Toba Boys, kata Papa Bilar, saya kembali Toba Boys. Wow, mudah-mudahan pertemanan selatu rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik, Semal, selalu mendoakan dan pasti kita selalu bangga dengan idola kesayangan yang begitu banyak orang-orang baik yang tulus mensupport dan mencintai Leslar Family. Kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat outfitnya Papa Billar. Kaos yang dipakai oleh Papa B saat di konten Leslar Entertainment ini merek Dior harganya bukan kaleng, -kaleng per sahabat ya. Kaosnya Papa B mencapai rp rupiah Harga yang sangat fantastis Kaos aja 5 juta lebih untuk harganya barokah, mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya Amin Kita masih menunggu kabar terbaru dan cedokan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya